Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di AA Channel Kali ini kita mau unboxing salah satu paket lagi ya Yaitu paket tripod kamera Dari produknya Takara Yaitu Takara Fit 234 Katanya di sini Takara ini sudah cukup bagus ya untuk Videographer videografi, jadi saya makanya saya pilih Takara di sini kita pilih Takara. Kita buka ya. Yuk kita buka. Ah, paketannya lumayan aman guys. Lumayan rapi guys. Kita buka, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. bagus ini pengemasannya guys Taraaa, Ini dia Takara Takara Fit 234 Di sini spesifikasi dari tripod ini kita langsung buka aja ya guys ya kita langsung buka aja di dalam masih ada bubble wrapnya lagi jadi cukup recommended ya cukup recommended untuk sellernya tripod ini saya beli di online shop di salah satu online shop di Surabaya wah dari bobotnya aja sudah lumayan guys kita. Nah seperti ini dia paketnya di dalam ya Kita juga sudah mendapatkan tas tripodnya Menurut penjelasan Takara ini sudah fluid head ya Jadi sudah cukup bagus untuk Anda Yang apa berbeda di bidang Youtube Yaitu di, bagi, di bidang videografi Ya kita kesampingkan dulu tas ini ya Kita buka paketnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini dia, ini dia guys. Ini takara di sini sudah fluid head ya. Sudah fluid head di mana? Oh sini. Dia pergerakannya smooth, jadi cukup bagus untuk buat videografi. Nah. kaki kakinya sudah terbuat dari aluminium ya tapi bu, kayaknya bukan aluminium alloy nah, seperti ini guys seperti ini dia ya seperti ini ya di sini Takara 234 ini ada di bagian kakinya ada 4 section yaitu di sini Wah Pengunciannya sudah baik ya, sudah bagus, jadi kuat. Saya rasa sudah cukup kuat meskipun bahannya terbuat dari plastik penguncinya. Kita buka semua, section kedua, section ketiga, dan section keempatnya di sini sudah tidak bisa dibuka lagi ya. Kita lihat ketinggian maksimalnya guys. Kita lihat ketinggian maksimalnya. sudah cukup tinggi ya guys ya Dan di sini, di sini kondisi apa namanya tripodnya Kalau sudah berdiri seperti ini ya Ketinggian saya ini 170 Jadi kira-kira ini Satu setengah lah 1, 150 cm ya Satu setengah meter Kalau di fullkan seperti ini Kalau di kan Perkiraan hanya sekitar 1 meter sampai 1 ,20 meter 20 guys satu meter sampai 1 meter 20, dan di sini juga kita sudah mendapatkan gimana ini, mendapatkan ini tempat tempat kameranya ya. Jadi untuk pemasangannya biar lebih bisa lebih cepat lagi nanti guys. Nah seperti ini Jadi ini dudukan kameranya Dudukan kameranya sudah Ada pegangannya ya Ada pegangan penguncinya Jadi tidak perlu kita menggunakan obeng Ataupun dengan koin Cukup kita putar ini saja Sudah cekat nanti di dalam Lalu kita pasang ke kamera saya Mari kita pasang Nah, seperti ini, guys. Jadi, untuk kita bongkar pasang di tripodnya, itu gampang. Kita mau, mau copot ataupun memasang ke tripodnya, itu jadi lebih gampang, guys. Jadi, kita tinggal buka ini, kita pasangkan di sini. Sudah terpasang, guys. Nah, nah di sini, kenapa saya lebih memilih Takara fit 234 yaitu. Dari salah satu kelebihannya di bagian headnya di bagian sini yang sudah menerapkan sistem fluid head ya karena sistem fluid head itu mempermudah kita dalam gerakan tilting dan panning yaitu gerakan putaran horizontal dan vertikal. Nah di sini jadi gerakannya smooth banget guys gerakan dari headnya ini smooth banget jadi untuk gerak ke atas bawahnya Tinggal kita, kita apa, Kendorkan Penguncian sini Jadi Nah Dia turunnya pelan guys Turunnya smooth banget guys Turunnya smooth banget Nah ini kalau dari Dari samping seperti ini Jadi untuk kualitas videonya nanti bisa lebih rapi dan lebih bagus guys Lebih smooth ya Nah itu dia Tidak patah-patah Kalau tripod yang hanya untuk videogra untuk fotografi itu Tidak menerapkan sistem fluid head Jadi kalau diputar seperti ini dia patah-patah Ter Terasa bunyi tek-tek seperti itu Jadi kalau sudah sistem fluid head seperti ini Kualitas untuk video sudah lebih bagus guys, saya jamin, saya jamin lebih bagus. Nah ini dia. Kelebihan dari Takara Fit 234 di sini yaitu penerapan headnya yaitu dengan fluid head, namun sayang bill kualitinya, bill kualitinya ya kurang bagus, ya setara lah dengan harga jualnya ya. Di sini untuk headnya terlihat terbuat dari bahan plastik, namun kelebihannya lagi di sini headnya ini bisa dibuka. Jadi kalau kita sudah cukup dana untuk mengganti headnya, kita tinggal buka aja dan kita pasang head yang baru, guys. Kita pasang head yang baru. Nah seperti ini dia, guys. Seperti ini, guys. Oke. Hii... putarnya pelan guys jadi kalau untuk videografi tuh saya rasa cukup bagus ya hasilnya pasti bagus lah tidak usah diragukan lagi Kenapa saya lebih memilih Takara Fit 234 daripada kakaknya Takara Fit 283 Di sini Takara Fit 234 Bobotnya lebih ringan guys, lebih ringan dan sectionnya ada 4 Jadi kita bisa mengatur ketinggian kakinya. Ini sectionnya ada 4 satu, dua, tiga dan itu bisa dibuka lagi. Ini kita cuma pakai tiga section. Maklum guys, maklum ya karena tempatnya yang kecil guys, tempat saya yang kecil ini guys. Nah, ini dia dan tripod ini sudah mampu menampung kamera dengan bobot maksimal 5 kg. 5 kg. Kenapa saya pilih ini juga itu salah satu alasan saya. Karena di sini saya baru beli kamera guys ya. Baru beli kamera Nikon D7100 dan harapan saya juga bisa mendapatkan video yang smooth yang bagus lah karena kedepannya kita akan membuat konten-konten cerita pendek Doakan guys ya dan dukung terus channel kami Agar kami terus bersemangat untuk membuat konten-konten yang terbaik Tunggu konten kami, konten cerita pendek kami Jangan lupa bagi yang baru bergabung dengan channel ini Untuk like, comment dan subscribe guys ya Karena dukungan kalian itu sangat berarti buat kami Nah, di sini yang saya suka dari tripod ini, dia sudah kokoh, guys. Ya, kakinya sudah dari aluminium, sudah kokoh, tidak goyang sama sekali. Dan lagi, yang paling saya minati itu adalah dari headnya nya yaitu dengan sistem fluid head seperti yang saya jelaskan tadi, guys. Ya, uh, mantap, guys! Mantap, guys! Takara Fit 234 sangat rekomendasi buat Anda penggemar videografi jadi kalau kita sudah ada punya dana yang cukup ya kita bisa upgrade headnya untuk diganti fluid head yang lebih baik lagi di sini fluid, fluid headnya saja yang bagus paling murah itu ada sekitaran harga 600 ribuan guys ya dan di takara fit 234 kita mendapatkannya dari tripod berikut dengan headnya Kita mendapatkan dengan harga Sekitar Rp330.000 Sekitar harga rp Kita sudah dapat sistem fluid head Mantap takara terus Ya terus. mungkin cukup sekian Video dari kami Jangan lupa like comment dan subscribe nya Karena dukungan kalian itu sangat berarti bagi kami Cukup sekian Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye